Yo cek cek cek cek balik lagi bersama Otong Spin. Kali ini kita akan review game Gate of Olympus. Kita bawa modal receh aja ya 88.000. kita coba cari profit-profit manisnya. yuk gas aja kita coba main di Bet. Kita main di bet 800 eh, 1200 aja. Kita coba quick dulu aja manual satu. Dua. Gini, kita coba double tank, kita turbo 20 kali ya, bro. Oh ya, bagi yang bertanya, kita main di mana? Kita main di EVN lo situs Titus Karga, terkesal di sekarang. Kira aja sini enggak cuma ada aja aja nomor dan lain-lain. Langsung cek aja untuk linknya, ada di pin komen intinya Jangan ragu uh, Jangan bumbang nah, ini cuma di JNN Schlosser ya kurut lagi back to the game kita main santai birunya jadi enggak mau kelasnya uh, boleh satu lagi Nggak mau juga uh, dan kau diam-diam saja di 20 turbo gitarin gak apa-apa bikin ini dia bisnis pertama di wet 1200 coba kita coba semoga ada isi ya slut kuning pecah hijau kasih lagi dong satu lagi satu lagi ya jadi enggak kasih lagi dong iya petir atas gelas dong kasih hmm. biru jadi merahnya jadiin lagi hijau hmm, boleh lah. sekalian udh udh uh, uh, uh. mantap 7.000 kali 8 masih pecal juga lawan 4.000 lumayan-lumayan 8 8 64 67.000 pecahan di awal yang cukup-cukup mantap masih sisa 14 pin tambal sudah 8 Ayo kasih yang manis-manis Aduh itu yang kurang ayo Uh, us bekerja keras lah kau uh, aduh duduk atas mahkota asyik tidak mau kuning jadi pasti dong birunya sekalian enggak mau merah hidup hidup hidup hidup hidup hidup lumayan lumayan 60, 60. Udah ada sekitar 120 ribuan Merahnya bos Aduh merahnya loh sekalian lo Merahnya lu Udah ini loh yang ditunggu tunggu 5000 Lagi Belasnya kasih lah Kasih dua lagi Mantap Mahkota mahkota Aduh mahkotanya nanggung Jadi kali 15 100 ribuan lagi Lumayan lumayan lumayan cuan-cuan-cuan-cuan tipis, cuan tipis-tipis, sahabat seluruh kita tadi bawa modal 88.000 udah dapet 260.000 ribu, ayo kasih yang mantap dong, uh, uh, aduh tuh tuh tuh uh, usnya loh, usnya rada oleng dikit, ungunya jadiin, ungunya jadiin, hijau boleh satu lagi, hijau-hijau satu lagi itu, aduh nggak mau, ayo nah kasih petir us. dia merahnya hija boleh aduh hijaunya nang nanggung cuk lumayan lumayan lumayan kita dapat sekitar 350ribuan dari free ini aduh aduh aduh aduh aduh 400ribuan lumayan, lumayan lumayan kita coba cari-cari lagi coba nanya udah lumayan profit ini seluruh biasanya gue kalau udah main modal tipis receh main segini itu udah cukup udah naik lima kali lari modal itu udah rasanya uh gitu loh <susuk> tapi kita coba cari profit profit tipis lagi semoga ya, dikasih lagi ya lorah terus jangan kau diam-diam saja uh -huh. birunya boleh sama nah, um. mau terusnya aku diem diam saja. Bagi yang bertanya kita, kita main di mana kita main di sini slot. Itu tergacor pesolekan lo jacket dunia herat. Di sini enggak jadi cuma ada slot saja. Di sini lengkap ada tembak ikan, bakar, nomor dobel pun ada. Langsung jus aja untuk linknya ada di pin coin. Ayus biru boleh nggak mau? ayo dong us kasih yang mentep-mentep kuning -mentep. biru paling sih aduh nanggung. Us, kok tataanmu berantakan kali ush ungunya kurang dua tuh enggak mau juga kau us. nggak enggak mau juga kau ungu kuning kurang banyak us enggak mau kau bus pantai pantai pantai Bunganya sekalian, apa hijau boleh, enggak mau. <tuk> Duh, merah. Merah kuning pecal hijau yang sekalian us ungu boleh ungu boleh us Aduh tai kali kau us ada sembah-sembahnya kampret banget ayo us kasih yang mantap dong us Aduh kita coba di quick manual dulu ya manual lumayan nih ada petir-petirnya nih di manual quick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 mah hmm, mahkota kasih dong satu mahkota betah lumayan 12.000 sih Udu, dudu, dudu sayang ada sekedar bangka cuma satu yang bikin galau banget ini kalau tadi free spin lagi ayo kasih manis-manis usah jatuh diam-diam saja modal sudah mulai manis nih uh Kurang tahu kan? Aduh, apakah kita bui saja ya, Masalahnya pecahannya bagus, cuma petir-petirnya itu yang kurang. Kita coba kalau di dalam itu pasti petir itu udah cuan tiga-tiga terus ini. Sepertinya Free nya lumayan, lumayan, lumayan alat Laru kelar beris, Spin ini kita bakal coba bui saja daripada pada kelamaan, yes. oke okay, mantap. Gak mau kita bui saja ya, seluruh. Kalau bui profit, kita gaskan lah. Jadi kita bui di B2400. Soalnya pesannya udah bagus, cuma petirnya aja yang kurang gitu loh skater 123 gitu-gitu doang nggak bakal kasih ah, skater gratis kalau kayak gitu Ayo jelasnya kasih petirnya us-kotirnya lagi dong enggak mau lu dua 22.000 di awal enggak konek enggak konek kukus memang kota pecah kuning ya, kasih enggak mau kompres buat duduk-duduk duduk masa sih dibuat buku haunya kasih dong kasih gelasnya boleh kuning boleh enggak mau juga wujud uh, sampai ayol kuningnya kasih udah nggak mau duduk tambah 10 hijau jadi ungu jadi pasti dong Pasti itu udah pasti, enggak hmm, sih. Nggak mau, lembaga 17 kali lumayan, 130.000 pengen cuan, cuan, cuan, cuan, 185, belum balikin modal kita. Buy. Tapi ini balik sih, harusnya dilihat dari pecahan-pecahannya, harusnya sih bagus. Cuma tinggal petirnya itu yang mana, usah uh. merah, tuh merah, bu. bisa digasih lagi belum ada tanda-tanda yang percambung mantap udah lumayan 5.000 ini jadikan lebih 20 lumayan lah 300 eh ya. <coughs> kita udah naik lebih dari kita lah intinya lah. aduh Oke, okay guys, berhubung bunyinya kurang mantap, kita akhiri video pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.